Motor Suzuki GSX-RR Alex Rins mengalami kebakaran pada sesi FP4 MotoGP Indonesia tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 19 Maret. Saat dipakai melaju sekitar 5 menit saja, motor Alex Rins tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Tak lama kemudian api di motor Alex Rins membesar hingga berkobar-kobar. Rins menyadari hal tersebut langsung mengangkat kedua kakinya setelah merasakan sensasi panas di motornya. Pembalap asal Spanyol ini sempat melaju di pinggir trek sebelum kemudian melompat dari motornya. Sang rider langsung berlari menepi dan mencoba memanggil Marshall yang berada di tepi trek. Marshall langsung datang membawa APAR dan memadamkan motor Rins. Api berhasil dipadamkan. Rins pun bisa kembali ke padak Suzuki dengan selamat. Namun red Flag terpaksa dikibarkan untuk proses evakuasi motornya dari tikungan 13. Namun sesi tak langsung dilanjutkan Race t melakukan pengecekan kondisi track di area yang sempat dilewati Rins Belakangan diduka ada kebocoran Oli dari motor Rins Dan Zarko juga sempat terpeleset gara-gara Oli ini Marshall pun langsung kembali melakukan pembersihan trek sebelum sesi dilanjutkan kembali Selain itu hasil FVPOR latihan bebas MotoGP Indonesia Tahun 2022 menempatkan Franco Morbidelli sebagai pembalap yang tercepat pada Sabtu 19 Maret tahun 2022 Sedangkan Mark Marquez kembali kesulitan dan harus keluar lintas di akhir sesi Padahal pada awal sesi FP4, Mark Marquez sempat melesat di posisi teratas Namun harus puas finish di urutan ke-11 Fabio Quartararo telah menunjukkan peningkatan pada seri kedua MotoGP Indonesia tahun 2022. Pada sesi latihan bebas kedua FP2 yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok pada hari Jumat 18 Maret tahun 2022, Fabio Quartararo sukses menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 31,608. Kesuksesan Quartararo juga diikuti rekannya, Franco Morbidelli, yang menduduki urutan kedua dengan terpaut 0,030 detik. Hasil ini tentu jauh berbeda dari apa yang didapatkan oleh Quartararo saat di sirkuit Losel, Qatar. Dia dan pembalap Yamaha lainnya mengalami kesulitan dalam menjalani sesi latihan bebas dan harus berjuang lewat kualifikasi satu atau Q1. Dia dan pembalap Yamaha lainnya mengalami kesulitan dalam menjalani sesi latihan bebas dan harus berjuang lewat kualifikasi satu atau Q1. Adapun pada rangkaian sesi di Mandalika, Quartararo menunjukkan tanda-tanda peningkatan dengan menjadi yang tercepat di sesi FP2 Namun terdapat masalah yang masih terjadi pada sesi latihan berlangsung dengan motornya yang mengalami masalah mesin Kendati begitu, Quartararo bisa mengatasi masalah yang terjadi dan berharap dengan hasil saat ini bisa membawa hal positif pada balapan nanti kami tidak punya waktu untuk menguji motor dengan setup dari tes, dan kami keluar dengan yang baru yang memberikan kami masalah teknis, kata Quartararo, dikutip dari Motorsport. Dalam tes kami 6 sepuluh lebih cepat dari sekarang, saya berharap finish lima besar, kemenangan bahkan juga lebih baik. Meski telah memiliki harapan besar, Quartararo juga tak mau jumawa dan ingin melihat hasilnya saat balapan nanti. Saat ini, saya berpikir basisnya bagus dan kami konsisten. Saya pikir kami punya potensi, tapi saya lebih suka menunggu sampai besok," ujar Quartararo.